Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Sirepnop. Kali ini masih tetap setiap belajar bersama berbagai ilmu sederhana semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak untuk sinau prosa bab tembung linggo. Sebelumnya bab tembung linggo kita mulai sudilah memberikan subscribe dan bunyikan lonceng apabila ada notifikasi dari video kami yang terbaru akan terkirimkan mari kita ikuti bersama-sama tembung dumati soko wando wando dumati soko aksoro tembung kenoti dienggo dapuk ukoro yening bangsa Indonesia karo suku kata. Pamilai tembung, siji, tembung linggo. Tembung linggo yaiku tembung sing durung owa soko asale. Jadi tembung linggo itu adalah dalam bahasa Indonesia adalah kata dasar, Kata yang masih asli, belum mendapatkan imbuhan yang kedua tembung andahan yaitu tembung sing wis owah saka asale dalam bahasa Indonesia tembung andan adalah kata berimbuhan yaitu kata yang sudah mendapatkan imbuan baik di awal, di akhir maupun di tengah. Dipami lain tembung ing Jawa yaitu tembung linggo lan tembung andahan. yang babakan iki pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan saja yaitu bab tembung linggo apa ciri-ciri tembung linggo ciri-ciri tembung linggo satu, berupa kata asli jadi masih asli, belum mendapatkan imbuhan apapun yang kedua, belum mendapatkan imbuhan kata apapun Baik awalan maupun akhiran. Yang ketiga, setiap tembung linggo bisa dijadikan tembung andahan. Jadi, setiap tembung linggo, setiap kata dasar bisa dijadikan kata perimbuan. Yang keempat, termasuk golongan, termasuk golongan jenis kata bebas. Ini adalah ciri-ciri tembung linggo. Jenis-jenis tembung linggo merujuk buku Paramasastra Jawa oleh S. Patmosu Tembung Linggo terbagi menjadi tiga jenis yang pertama Tembung Linggo ono kang dumati soko sakwondo sa'wondo sa'wondo ku siji satu suku kata dua Tembung Linggo rongwondo dua suku kata yang ketiga Tembung Linggo utawa telungwondo tiga suku kata. Jadi tembung lingga ada tiga satu suku kata, dua suku kata dan tiga suku kata. Kita jelaskan yang pertama, tembung lingga ana kang dumati saka sakwanda. Tembung lingga kang dumati saka merupakan jenis tembung linggo yang terdiri atas satu suku kata. Dalam bahasa Indonesia, wanda berarti suku kata. Jadi hanya satu suku kata. Jenis tembung linggo dalam hal ini yang terdiri dari satu suku kata biasa disebut dengan tembung wot Contoh temu linggo yang terdiri dari satu suku kata: satu bu, dua. Bom, tiga belas, empat bak, lima dik, enam bekas, gong waluh, lem, samalar, sepuluh lor, lansak panunggalani, yang penting satu suku kata, dua tembung linggo, rongswondo, atau dua suku kata. Tembung linggo Rongwondo yaitu jenis temu linggo yang berasal dari dua suku kata. Sebagai contohnya adalah 1 Am, 2 Am, 3 Batin, 4 Bantal, 5 Cacing, 6 Civid, 7 dolan 8 Geleng, 9 Bulan. Gowo sepuluh goreng lansak panunggalaning. Sing penting loro suku kata dua suku kata. Tak terus ke? Tembung linggo utowo telungwondo. Sing terdiri dari tiga suku kata. Jadi tiga suku kata. Jadi ada tiga suku kata. Contohnya satu Angkasa, ada tiga. Yang pertama Ang, dua K, tiga Sa Yang kedua Budaya ya, tiga. Bekas, empat. Berlian, lima. Gamelan, enam. Garuda, pitu. Mustika, walu. Merpati, songo. Karipan. Sepuluh kapiran, lansak panunggalane. Coba contohnya tembung linggo, engkang, saking telung, wondo. Contoh kalimat tembung linggo. Jadi, tembung linggo iso digawe kalimat. Sanajan, durung untuk imbuhan, durung untuk wawan, neng iso 10 kalimat. contohnya Siji, Andi, atus eng kali wingi sore kb ini gunaake tembung linggo loroh kursi eng kelas rusak kb telu omah kae di tohu pak lurah bapak buti ora iso turu mergo ngombe wedang kopi limo, dimas, sinau, gamelan, eng, sanggar seni Ki contoh kalimat tembung linggo cukup semanten, cekap semoga bisa bermanfaat jadi penjelasan tentang tembung linggo semak terus video saya nanti akan saya, teras, saya jelaskan tentang tembung andahan Terima kasih atas partisipasinya, semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Akhir kata, wabilahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.